Hai guys, Assalamualaikum. Okay, setiap korang dapat lihat depan aku ni, aku nak makan menu terbaru. Tak terbaru ke, comeback ke. Rasanya macam sama je dengan ganjong chicken tu. Tapi dia tukar nama cake crunch. Yang baru ni. dia punya sausage dengan dumpling je. Ni haa, ada. Ising lah, total kerugian. RM7.9. Untuk rice bowl ni, kimchi rice bowl ni. RM10.90. Aku beli yang ala rm Lepas tu ayam ni 2 uh, pieces ni dalam RM50.5% ni pun Aku beli air lakat Nakutkan ya tengok salutan ayam tu Yang burger je aku beli set Tapi pun tak ada air kefis tu Ada air sakura dengan air Milo, boba milo je So aku beli ambil air sakura pilih ni okay. Ni burger dia Warna hitam juga Aku pun ragu-ragu Tahu nak beli nasi ni Sebab dah tentu tak habis kan Jadinya Nari saya aku tak habiskan semuanya aku makan sikit-sikit saja okey. Kita susun dulu susun. A few moments later. Total kerugian aku dah la RM50 canto tak termasuk dia punya tax service charge okey. Price aku telah diambil oleh budak tu. Kalau datangkan dengan saya ada fresh lah kan. So tak apalah. Ni pun memang aku tak habiskan pun. Pemawas mari lah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. dulu Air baru tak ada guys, air ni je lah Bismillah Kita nak cuba dia punya sausage Aku rasa yang baru ni Yang ni je sosis dengan dumpling ni Yang lain ni macam comeback aku rasa lah Tapi mungkin diimprove lah Aku dah lama dah tak buat video Mary Brown Ini dia Bismillahirrahmanirrahim Banyak salutan sos dia tu Hmm dia dia mbok juga kalau korang nak ayam ada ayam seketul besar dapat dumpling ni dengan fries aib tapi aku tak ambil yang tu lah aku ambil ayam sat, ni bergelay ni ayam ni lain, lain. bab nak ada semua kan kau dapat bahagian drumstick dengan thigh sejak aku minta bismillah Sedap, aku tak ingat rasa ganjong cikgu tu macam mana, tapi ni mungkin macam, eh, berkurang, tapi lain sikit lah, dia improve mungkin, tapi ada mana-mana sikit, lah. pedas tapi dia tak teruslah menyingat macam makan samyang, but still pedas lah. Dalam nasi ni ada ayam, ayam potong macam popcorn, disaduk dengan sos tu dan juga kita ada telur rebus, telur bush, bush, siwit dan juga nasi. Nasi dia warna orin kan. Kimchi. Last time aku tak beli tau nasi. Jadi setiap aku belilah. Ni dia. Warna nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia. A bit plain macam tawa Tawa mungkin sebab kena makan dengan dia punya ayam. Tapi rasa kimchi tu ada lah sikit tapi dia macam tak kuat sangat. Ok lah just lah. Mungkin orang yang tak makan kimchi pun boleh makan nasi ni sebab dia tak strong, not too strong. Dan ayam ayam dia dalam 4 ketul besar, 4 ketul macam ni. Patah telur, telur tu sebiji kot, telur rebus. Tu kena gaul-gaul dia. -gaul. Bismillah But, Makan dengan ayam Makan ayam mungkin lagi sedap Bismillahirrahmanirrahim. Hmm Nasi ni biasa-biasa je Kalau nak repeat tak lah kot Kalau ayam tu okey Sebab aku memang suka Nasi ni memang macam tak minat sangat Alam dia macam biasalah lah Patty Cheese Ada seaweed sekali Ada sauce dia tu je lah okay, Separuh kita potong siap-siap Lembut sangat ban dia Bila keluar yang pink tu balik lah Aku nak makan yang ping. tu Haa huh. Okay, kita makan begedut Bismillah, man Okay, Cukuplah aku dah rasa dah semuanya uh, Burger dia memang sedap lah Memang sedap Bun dia lembut Dah, dah ayam dia sama ni lah rasa macam ayam goreng kan So ayam dengan burger ni memang sedap boleh beli lagi Dia punya dumpling dengan sausage pun ok Cuma yang kimchi rice bowl ni macam biasa-biasa je Macam rasa dia hmm, Tak kenalah teka aku kan eh. Macam tawar je tak Macam tak strong sangat dia punya rasa Mungkin kena letak lebih sos tu. Ha. Mungkin lah. Tapi okey lah. Tak adalah teruk lah. So dia just macam plain. makanya ayam okey lah sikit. Daripada pedas sikit. Okey. Itu je lah Apa, Apa terima kasih pada yang sudah sudi menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Tak Banyak ni memang tak ke habis kan. Tapi ayam dia memang sedap dengan burger dia. Jebak. Boleh orang sebu Meri Brown sekarang. Apa pun see you guys di next video. Bye. Walaupun tak dapat air dia kan.